Semangat tinggi secangkir kopi bisa buat sang mentari. Apa kabarnya kalian para pembenci Jadi maki Persija setiap hari. Mania, Polas, oh, Nawang. No, Jangan Aduh, berapa ya? Ada kali tiga bulan ya. Iya. Yeah. Rindu Pasti rindu bang udah lama Iya Rasanya mau goyang-goyangnya Iya Iya uh, Pas Lawan PSM tuh Final Piala Indonesia tuh Itu dramatis sih ini Terakhir ya kan Like 1 bang yang di GBK itu tuh iya beda banget bang kerasa banget tuh ya yeah. rindu aja gitu sama permainannya sama iya sama atmosfer stadionnya goyang-goyang tuh ya kan kakek goyangnya sendiri tuh stadion iya Pulau Mas. Ah, gue mau bilang kalau gue rindu tribun Sebab kenapa? Udah beberapa bulan sekitar ya tiga empat bulan atau. Tapi gue udah lama datang ke tribun Karena kan Ada Pandemi Pertandingan yang paling Gue Rindu itu belas belas, belas, belas, belas, belas, Yang paling gue inget banget itu Pas final Piala Piala Presiden belas, belas, belas, belas, belas, belas, 2019 pas waktu itu Persija bertemu sama PSM Makassar Persisa, dengan score dua kosong dan menuju waktu itu suasananya uh, beda banget atmosfernya yang di stadion meter takjub juga terus keren banget pertandingannya skor 2-0 udah gitu stadion penuh 80000 kalau nggak salah yee